Selamat datang kembali di Garasi UPI. Kali ini kita akan membahas salah satu hatchback yang fenomenal di Indonesia yaitu Honda Jazz Facelift 2023. Untuk varian ini hanya dipasarkan di luar Indonesia, bagaimana desain dan bentuknya mari kita simak bersama-sama. Namun sayangnya untuk tipe Jazz sudah tidak dipasarkan lagi di Indonesia, digantikan oleh Honda City Hatchback dan juga beberapa varian SUV yang launching di Indonesia, namun pasar luar negeri masih mengandalkan nama besar Jazz untuk menarik perhatian pengguna Honda. PT Honda Prospect Motor belum menjelaskan secara rinci. Apakah varian Jazz Facelift baru akan dipasarkan juga di Indonesia? Desain eksterior yang modern terlihat pada penggunaan panel samping yang lebih rendah, Lampu depan yang lebih besar, serta lampu belakang yang menggunakan teknologi LED Dengan berbagai pilihan warna ini, mobil Honda Jazz 2023 hadir dengan penampilan yang menarik dan kesan yang modern Honda Jazz 2023 memberikan kenyamanan dan keamanan tambahan untuk penumpang Dengan beragam fitur keselamatan, seperti airbag, sistem kemudi yang responsif, dan lainnya Honda Jazz 2023 membuat berkendara menjadi lebih aman dan nyaman. Selain itu, interior Honda Jazz 2023 juga dilengkapi dengan fitur-fitur lain. Pada bagian samping, Honda menyematkan side skirt dengan finishing baru pada pelek yang ditunjang dengan warna eksterior baru yakni fjord mist blue atau biru keabu-abuan. Sementara itu, di bagian buritan kesan sporty begitu kental berkat bumper besar yang dipadukan dengan aksen krom. Terdapat pula row of rail di bagian atap yang membuat Honda Jazz menjadi lebih tangguh. Berlanjut ke kabin Honda Jazz Facelift, menampilkan warna serta material baru di bagian jok, dashboard, door trim, konsol tengah sehingga tampil lebih elegan. Untuk menambah kenyamanan, Honda juga memberi ubahan pada pengaturan suspensi, di mana tingkat kekerasan suspensi depan dikurangi 8%, sementara bagian belakang ditambahkan sekitar 20%. Honda juga menyematkan generasi terbaru dari E-Hyway di mobil ini. Menariknya, versi facelift Honda Jazz ini justru dititik beratkan pada sektor mesin dan tenaganya. Motor listrik yang membantu mesin hybrid dari Jazz ini meningkat tenaganya menjadi 14 PS, sehingga memberikan total tenaga 122 PS. Selain itu, generator juga mengalami peningkatan sebesar 10,8 PS, alhasil tenaga yang dihasilkan menjadi 106 PS. Mesin bensin 1500cc juga turut mendapat peningkatan sehingga mampu menghasilkan tenaga hingga 107 PS dan torsi 131 Newton. Honda juga melengkapi pembaruan sistem hybrid dengan merevisi transmisi agar lebih halus. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Honda berencana menjual Jazz terbaru ini pada awal 2023 di pasar Eropa tetapi sejauh ini belum ada keterangan mengenai harga mobil ini. Honda Jazz sudah beredar sekitar 18 tahun di Indonesia namun telah berhenti diproduksi dan dijual di Indonesia pada 2021. Salah satu alasan mengapa hal itu dilakukan yaitu karena generasi keempat Jazz dinilai imut, sedangkan konsumen Indonesia ingin desain sporty. Jazz di Indonesia digantikan generasi terbaru City. Thank you.